lima ribu. hey, ini. Hey. Ya, kok nggak sebulan kenapa? sedikit mas. gurunya alasannya. nggak tahu keluar holiday mungkin. <guluh> ya mending kamu ke dalam. kerjain ya. tugasnya. masih nyokapnya mah lagi mas. nanti bisa kayak laporin dulu mas. wah. Eh, jangan mas. mas. Eh, mas. Eh, nah, saya saya lanjut belajar. jangan cari siapa kan. tinggal aja ada yang ngurusi masa yang kayak gitu, Abah, besok saya Kita lagi ya.